Selamat datang kembali di channel Harry Asbi Honda Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen Terbaru, New Beat 150cc 2023 hadir lebih menarik dengan harga murah Apa kamu sudah tahu bahwa saat ini Honda mengeluarkan motor model terbaru yaitu New Honda Beat 2023 dengan mesin 150 cm3 New Honda 2023 ini memiliki harga yang cukup murah di pasaran, sehingga kemunculannya menjadi perbincangan terutama otomotif. Viralnya motor ini karena New Honda Beat 2023 ini digadang-gadang dapat menjadi pesaing bagi motor dari brand lain yang ada di kelasnya. Berdasarkan dengan yang diperbincangkan tersebut, apa kamu tidak terbaik untuk memiliki New Honda Beat 150 cm3 ini? Pantau terus artikel ini sampai selesai jika kamu ingin tahu lebih jelasnya mengenai motor keluaran terbaru ini. Keluaran terbaru yaitu New Honda Beat 150 cm kubik ini hadir dengan desain yang lebih baru, sehingga kehadirannya pun menjadi sensasi di sekitar industri otomotif di Indonesia. New Honda Beat 150 cm kubik ini hadir dengan tampilan yang berbeda dengan yang sebelumnya karena di model terbaru ini memiliki tampilan yang lebih sporty dan bergaya. Motor keluaran terbaru ini selain hadir dengan desain yang lebih baru, yang menjadikan motor ini menjadi bahan perbincangan hingga menjadi gempar yaitu karena mesinnya yang sampai 150 cm3 sehingga menjadi lebih kuat dan bertenaga. Hadirnya New 2023 ini diharapkan dapat mengalahkan Honda Vario di pasaran, karena Honda Matic terbaru ini dikenal menjual dengan harga yang cukup terbilang murah. Kehadiran New Honda 2023 ini sangat dinantikan dalam pasarnya. Kamu dapat terlihat lebih gece sekarang jika menggunakan New Honda Beat 150 cm3 ini karena tampilannya yang bergaya akan memperlihatkan kekecehan kamu. Berikut ulasan yang dapat diberikan pada New Honda Beat 150 cm3 yang disebut-sebut dapat menyaingi Honda Vario 125